I I feel Suzuki Breza diluncurkan Saudaranya Toyota Hiraider sebagai menggantikan S-Cross Maruti Suzuki di India telah meluncurkan Suzuki Breza, produk kembar dari Toyota Hiraider. Menurut informasi kami, Breza ini akan menggantikan Suzuki s yang dihentikan. Suzuki Breza dikatakan memiliki teknologi terkini dengan fitur kenyamanan dan kemudahan. SUV perkotaan ini menampilkan desain baru yang ramping, performa bertenaga, dan dikemas dengan fitur keselamatan canggih. All new Breza memiliki desain baru yang dinamis dan elegan. Mobil ini dilengkapi dengan lampu depan proyektor LED dengan blok kristal DRL. Tampilan depannya yang khas didukung oleh grill perunggu dan aksen krom yang stylish. Suzuki Breza dilengkapi dengan velg baru dengan desain geometris yang berani. Di bagian belakang ada satu led, antena sirip hiu dipadukan dengan rel atap perak, yang kontras dengan atap hitam mobil Suzuki Breza memiliki sistem hiburan Smart Play Pro 9 inci dengan layar HD. Sistem hiburan berkemampuan suara canggih. Ada juga stasiun pengisian nirkabel dengan indikator LED untuk mengisi daya ponsel bersertifikasi Qi. Ini juga memiliki sistem peringatan jika perangkat seluler tertinggal di dalam mobil saat sedang diisi daya. Sistem canggih dikemas dengan fitur keamanan yang membantu melindungi ponsel dari panas berlebih. Fitur canggih lainnya adalah tampilan head-up warna-warni yang memberikan informasi yang ditampilkan di bidang penglihatan pengemudi. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk mengemudi tanpa mengalihkan pandangan dari jalan dengan menampilkan informasi penting seperti kecepatan, Kecepatan mesin, konsumsi bahan bakar dan pesan penting lainnya dengan cara non-manusia pengemudi kehilangan fokus di jalan. Kamera 360 meningkatkan keamanan dengan panorama ruang mengemudi. Ada juga fungsi next-gen Suzuki Connect dengan nol fungsi terhubung. Solusi telekomunikasi terintegrasi ini menyediakan fungsi jarak jauh seperti pengoperasian AC, keselamatan dan keamanan kendaraan, navigasi dan perjalanan, status dan peringatan kendaraan, dan banyak lagi. Pelanggan dapat mengakses ini dan lebih banyak lagi melalui aplikasi Suzuki Connect yang serba baru di smartphone, jam tangan pintar, dan Alexa Skills. Untuk fitur keselamatan, Suzuki Breza menyertakan 6 airbag depan, samping dan tirai elektronik, stability program ESP dengan hillside assist, serta 20 fitur keselamatan seperti rear electric parking sensor, high speed warning, sistem kursi anak, ISOFIX, sistem keamanan, dan lain-lain. Suzuki Breza dibekali mesin 1.5LK Series Dual Jet Dual VVT dengan sistem progresif Smart Hybrid. Mesinnya mirip dengan Toyota Urban Cruiser Hybrid Neo. Sistem hybrid ini menggunakan dua jenis baterai, termasuk baterai lithium-ion. Ini meningkatkan kinerja mengemudi, meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. All New Breza menjanjikan penghematan bahan bakar. Mencapai 20,15 km per liter. Mesin tersebut dikawinkan dengan pilihan transmisi otomatis 6 percepatan dengan paddle shifter dan transmisi manual 5 percepatan. Di India, Suzuki Breza dibanderol mulai 799.000 rupiah Indian hingga 1.396.000 rupiah Indian atau setara Rp 150 sampai 260 juta. Demikian sekilas info dari kami Tentang kemunculan Suzuki Brezza yang menggantikan Suzuki esros Jangan lupa tinggalkan komentar, saran dan kritik agar channel ini lebih baik Salam Kar 2 Channel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 What do I